Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti Lovers, lovers, dan Leslar Lovers Dimanapun kalian berada Kembali lagi di TV hadir Untuk memberikan kabar terbaru Kabar baik, kabar bahagia dari idola kita Lesti dan Bilar Namun sebelumnya bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk mendukungnya Dengan cara klik like, comment, dan subscribe Serta klik tombol notifikasinya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 Di gambar pertama, persahabatnya kita awali dengan postingan Bunda Lesti Kejora Di IGS perigodinya, yang di kembali oleh akun Sandal Putih Bilar Bunda Lesti mengunggah kembali postingan dari Kak Kirana Fahri Persahabat yang mendapatkan hadiah handphone Ini handphone-handphone mewah dari Leslar Persahabatnya hadiah ultah dari Lesti Bilar untuk Kak Kirana Navari. Namun kita salvo kalimat yang diposting oleh Bunda Lesti Masya Allah, sami-sami kata kakak teh, tuh persahabat ya, kata-kata ini, yang paham aja pastinya persahabat ya, kalian mengerti dengan maksudnya Lesti Keciora. Masya Allah, sami-sami kata kakak teh, mencantumkan nama suaminya. Kita lihat persahabat ya, banyak komentar, banyak respon juga yang diberikan. Diantaranya dari akun, Rif Maida mengatakan Istri yang sangat memuliakan suami, Masya Allah Ada juga tanggapan dari OchaCa611 Besde, lanjutkan biar orang-orang gak selalu merendahkan suamimu. Ada juga tanggapan lain dari akun Nice underscore 136 Masya Allah, Besde yang gak suka bilar pasti dalihnya, Lesti itu Dimanipulasi Bilar Astagfirullah Semoga hati dan jiwa kita dijauhkan dari segala kebencian Dan hal-hal buruk lainnya Amin Ini istri yang saleha, Mudah-mudahan Leslar selalu dikelilingi oleh orang-orang baik Kemudian juga persahabatnya Bunda Lesti Mengucapkan terima kasih nih Yang sudah berdonasi persahabatnya Untuk korban gempa Cianjur Kita lihat kalimat ucapan terima kasih dari Bunda Lesti Teman-teman semua, aku sangat berterima kasih karena sudah ikut berdonasi buat warga terdampak gempa Cianjur. Hanya Allah Subhanahu SWT yang bisa membalas kebaikan kalian. Di galang dana aku, semua pencairan dan laporan penyaluran secara transparan akan terupdate berkala di bagian kabar terbaru. Ini juga masuk ke email kalian. Bismillah, doakan lancar ya penyalurannya Amin, Masya Allah banget ya Luar biasa Mudah-mudahan Yang berdonasi Selalu lancar rezekinya Diberikan keberkahan Dan semoga kita semua diberikan kesehatan Kekompakan untuk selalu menebar kebaikan Masya Allah Kemudian juga persabat ya Cidukam tentunya Yang kita tunggu persabat ya Masya Allah sebelumnya kita mendapatkan informasi juga Dari Rasul Switi Leslar OTW Anjur bareng Rudy Salim, Cianjur kota jangan lupa bagi vitaminnya, katanya itu, Masya Allah. Kita simak juga kalimat caption yang dituliskan, Bismillah, semoga sekali urusan Leslar bersama kau Rudy Salim. Sukses, niat, dan ketulusan kalian bermanfaat untuk semua orang yang kena bencana, amin. Tuh bersahabat ya, sepertinya Leslar Rudy Salim akan bersosial di Cianjur, mudah-mudahan ya. Niat baik dari mereka diberikan kemudahan dan kelancaran Kita lihat juga persahabat Ya Kang, sebelum Leslar OTW persahabat ya Kita salvat Bunda Lesti yang sedang berdoa Masya Allah, mudah-mudahan ya Bunda Lesti, Papa Bi, dan Rudy Salim Selamat sampai tujuan dan bisa kembali ke Jakarta dengan selamat Kita hanya bisa berdoa Mudah-mudahan Leslar selalu sehat dan selalu bahagia Kita lihat juga persahabat ya Komentar banyak sekali tentunya diberikan Di antaranya dari akun Gigi Not Nagi mengatakan Mereka lagi berdoa guys Mari aminkan bismillah semoga lancar Semua niat baiknya Dan kembali ke Jakarta lagi dengan selamat Amin Ada juga tanggapan dari Ayu Kebayan skor Bali 01 Keci Anjur kayaknya demin Biar cepat sampai Dan kalau pakai mobil bisa macet juga Selain lama nyampainya Nah kalau pakai heli kan cepat Tuh persahabatnya Masalah. Doakan saja mudah-mudahan Apapun yang dilakukan oleh Leslar dan Korudi Salim Itu diberikan kelancaran Kemudian juga persahabat ya Kita lihat di postingan official Aldi Collection Salah satu Bagian dari Leslie Lovers mengunggah portrait Leslie Lovers yang berada di Cianjur Namun dibikin start juga kalimat dalam persahabat ya postingan ini Leslar Alfati, taman bermain darurat Cianjur Wah, wow, Masya Allah banget ya Ada kalimat caption juga yang dituliskan Semangat na adit doang 18, papah nyusul nanti Masya Allah, luar biasa banget Kita lihat juga persahabat ya banyak tanggapan komentar juga yang diberikan diantaranya dari akun sk mengatakan Masya Allah semangat terus Lesti Lovers, terima kasih sudah jadi fans yang bijak, terus membersamai idola kalian Amin Masya Allah bangga dengan Leslar Lesti Lovers mudah-mudahan semakin kompak dan semakin solid